Ya, oke. Okay. Selamat malam, teman-teman semuanya. Kita akan mulai acara kita, ya. Dan kita mulai yang pertama dengan uh, Ibu Elizabeth. Saya mau undang Ibu Elizabeth uh, untuk hadir, ya. Selamat malam, Ibu Elizabeth. Selamat malam, Pak. Selamat malam semuanya, ya, teman-teman uh, Ibu Elizabeth. Ini kesaksiannya pernah saya post di WA grup kanker, jadi tidak akan mengulang ceritanya. Tapi langsung to the poin gimana sembuhnya. ya. Tapi ceritanya saya sampaikan aja secara singkat, di mana saya ketemu Ibu Elizabeth ini beberapa tahun lalu dalam acara Sahabat Orang Sakit. Dan saya ditunjukkan foto-fotonya bagaimana lidahnya dipotong, kata dokter mau dipotong dua tiga, karena kanker lidah stadium empat. Jadi alternatifnya dipotong lidahnya supaya tidak meninggal hidup, tapi nggak bisa bicara. Atau lidahnya nggak dipotong, tapi kankernya bawa kematian. Jadi pasti pilihan yang sulit bagi orang yang banyak ngomong. <laughs> Kalau orang pendiam nggak ada bedanya. ya <laughs> Lalu ketika sampai di Penang, dipotongnya bukan 2 per 3, 3 per 4. <laughs> 3 per 4, karena kankernya udah lebih besar daripada yang sebelumnya dan untuk keamanan supaya dijamin pasti nggak, nggak ada sisanya dipotongnya tiga perempat tapi ceritanya radiasi dan kemo yang baru berjalan boleh dikatakan sepertiga menurut saya, karena emang ya nya sekian, radinya sekian, Ibu Elizabeth nekat pulang ke Surabaya bagi saya sih nekat apalagi bagi dokternya, pasti konyol banget, tapi Ibu Elizabeth punya alasan dari sisi yang memang non medis yaitu spiritual. Yakin Tuhan sembuhkan gitu ya. Singkat cerita ya sembuh. Bahkan lidahnya muncul kembali. Makanya hari ini bisa kalau lidahnya enggak muncul kembali hari ini ai ya ya oh Silakan disimak nanti di kesaksian sebelumnya Ibu Elizabeth bahkan nyanyi gitu ya. Kemarin saya ke Surabaya, ketemu lagi di hotel. Wah, aduh, ngobrol panjang lebar karena memang lidahnya sudah kembali utuh. Oke, itu cerita singkatnya. Ibu Elizabeth mungkin di, diulang sedikit aja dulu dari jatah berapa dan radiasi berapa Ibu berhenti lalu pulang Surabaya dari rumah sakit di Penang ya, perawatan di sana. Iya. Saya harusnya menjalani enam kali kemo, dan 30 kali radiasi. Hmm. Saya hanya menjalankan tiga kali kemo, dan 12 kali radiasi, terus saya tinggal pulang, Pak, waktu itu ceritanya. Gitu. Iya, di radiasi sepertiga, kemo cuma separuh, ya? Iya, iya. kemo-nya dan cuma separuh. Lidahnya dipotong, sekarang bisa berbicara, teman-teman bisa melihat, karena lidahnya tumbuh kembali. Foto setelah dipotong, ada di episode sebelumnya. Nah, Pertanyaan saya, Bu Elizabeth. Waktu Ibu Elizabeth pulang ke Surabaya itu tentu ya selain doa, percaya Tuhan, kan ada dong pengobatannya juga gitu ya. Itu pengobatannya dengan pengobatan apa, Bu? Waktu itu saya dengan makanan sehat, Pak. Jadi saya makan yang sehat, minum yang sehat, gitu terus ya itulah berdamai dengan diri sendiri itu ya yang paling penting dan dengan Tuhan. Jadi saya dengar-dengaran ya saya berdoa apa yang harus saya makan dan minum dan saya juga mendapat banyak masukan lalu saya pilih-pilih mana yang harus saya jalankan gitu ya. Jadi saya waktu itu makannya non-dairy, non-refined sugar, terus vegetarian total ya pada waktu itu. Terus jadi nggak makan daging, ayam, ikan. Kalau ikan sesekali, sekali. Pokoknya intinya yang kita hindari kimianya itu jadi ikan kalau ikan laut tuh kita nggak jelas asalnya mungkin takut diberi pengawet ya kita nggak makan seperti itu kalau ikan yang dari tambak kita nggak makan karena kan makanannya mungkin banyak kimianya kebanyakan kan begitu kalau ayam saya nggak makan sama sekali kecuali yang organik tapi itu jarang banget, hampir nggak pernah begitu terus semua bumbu saya ganti pak yang di rumah semuanya yang nggak ada kimianya begitu. tapi itu saya jalankan kurang lebih hampir 2 tahun saja. setelah itu ya saya normal sampai sekarang. iya kemarin ketemu begitu saya tak? makan soto. <laughs> ketemu saya makan soto ini aduh gimana nih ibu ini. <laughs> ya, tapi karena iya, pak. ada masalah ini ya masalah hormonal justru sama dokter pembimbingnya di sudah dibolehkan sedikit-sedikit makan kembali makan daging ya bu ya. ya iya iya. Jadi selektif. asal nggak berlebihan kita tetap NC-nya cukup. Jadi. Ya. Chemicalnya pak yang ya, di kita ya, pokoknya ya. perhatikan. Ayam kampung organik. Oke. Nah dulu waktu makan herbal itu uh, makanan sehat selain itu ada ada ada pakai herbal nggak kayak jamu herbal atau apa? Ada Pak, waktu itu saya pakai gladi tikus. Mm -hmm. uh, jadi, yang herbal gladi tikus itu sama ada herbal yang isinya 42 macam tanaman. Jadi, macam-macam dari oh. apa itu ya? Oh, segala macam yang ada di Cancer itu kayak benalu, ya kan daun Firtan. itu ada semua di situ, 45 puluh lima macam apa ya, itu udah tercampur gitu pak. Kami kan eh, kerjasama sama tuh yayasan herbal di Sawiran. jadi kami pakai herbalnya mereka, di yayasan juga teman-teman pada pakai herbal itu. Gitu oh, sih, ada yayasan, ada mentor yang menangani ya, yang men -men menolong ya? Ya ada, jadi itu yang untuk makanan sehat sama yang herbalnya, harganya juga nggak mahal waktu itu, terus ya oke, okay. saya berdoa juga udah sehat jadi ya saya pakai itu dan itu memang menguatkan jadi salah satu cerita Pak setelah saya lidahnya dipotong itu kan bengkak ya lidahnya ya bengkak hmm. saya seminggu di rumah sakit kan masuk obat lalu saya sempat pulang ke Indonesia kurang lebih seminggu saya juga minum obat itu bengkaknya nggak bisa hilang Pak jadi saya nggak bisa makan cuma bisa kayak minum kaldu dan bengkak banget nah suatu kali mama saya tuh yang tahu jadi waktu itu saya di rumah sama suami saya mama saya ke tumpang malang diberitahu sama seorang suster tentang ya ini yang di kawinan itu pulang mampir ke sana dikasih keriting tikus karena kan nggak tahu kondisi saya terus apa ini yang biar saya buat kemo waktu gitu ya Baik di tikus. Nah cuma pakai satu sendok teh aja, kita seduh air panas, tunggu turun, saya minum pak malam itu setengah sepuluh besok pagi kempes pak lidahnya. Wow gitu. Terus itu juga yang menguatkan saya sih ketika saya vegetarian kan lemes pak soalnya yang menguatkan saya kasih tikus itu sih jadi segar badannya. Hmm. Gitu. Oke, okay. maka sekarang sekarang Ibu Elizabeth uh, dengan dulu yayasan yang membantu Ibu uh, sembuh dari kanker lidah karena sudah sudah jadi sekarang sudah berapa 7 8 tahun? Iya, sudah kan saya 2014 ya, Pak. Jadi ini mau 9 tahun. ya? mau 9 tahun ya, tidak tidak kambo, tidak metastase, malah kalau hmm. ikut bersama dengan yayasan tersebut sekarang membantu orang-orang yang juga terkena kanker di Surabaya ya Bu ya? Oh, iya, sebenarnya enggak Pak karena yayasan itu sebenarnya hanya untuk masyarakat sekitar saja. Oh. Jadi eh, mereka cuma ada herbalnya aja. Jadi kami yang membantu untuk ke masyarakat yang di Surabaya itu. Tapi kan herbalnya bukan yang utama juga. Yang biasa kalau mereka itu tetap pola pikirnya, pola hidupnya. Herbal itu hanya membantu aja. Oke, ya terima kasih Bu Elizabeth. Nanti kita hadirkan lagi, terutama kalau teman-teman ada yang mau bertanya ya seputar kanker lidah, lalu mungkin lebih detail herbalnya apa? Karena herbalnya hanya sebagian saja. Lebih penting bahkan pola pikir menerima diri sendiri, hati yang pasrah, percaya sama Tuhan, seperti yang disaksikan Ibu Elizabeth, Aliana pada sesi sebelumnya. Oke, sekarang saya. Ganti ke Ibu Sipora Tobing sebelum nanti dengan Dokter Genti yang sebagai utama tentunya menjawab aneka pertanyaan. Tapi ini ada dua. Nanti ada satu lagi juga dari teman dari tamunya Ibu Dokter Genti yang akan bersaksi. Sekarang Ibu Sipora Tobing saya malah baru pertama kali ketemu nih. Sebelumnya ketemunya di WA aja. Boleh cerita singkat saja Bu. Ibu kena kanker apa, stadium berapa, tahun berapa? Selamat malam semua teman-teman Perkenalkan saya dengan sipora tobing biasa dipanggil dengan pora Saya itu awal divonis Cancer itu 19 Desember 2016 jadi saya katakan itu kado natal dari Tuhan buat saya. Nah, saat saya pertama kali ke dokter, dokter onkologinya mengatakan harus dioperasi, harus dikemo, saat itu umur saya masih 38 tahun, anak saya paling besar masih kelas 6 SD, yang nomor 2 kelas 3 SD, buat saya berat untuk menjalankan kemo dan operasi dan radiasi. Jadi di awal Januari 2017 saya putuskan saya berdoa, sebelumnya saya berdoa, saya tanya sama Tuhan apa yang harus saya lakukan. Secara manusia, saat divonis kanker itu takut sekali Pak Jarot. Rasanya uh, sejengkal dengan kematian. Jadi saya putuskan untuk berdoa, saya tanya sama Tuhan. Saat itu saya memutuskan untuk tidak menjalankan kemo, operasi, dan radiasi. Tapi saya merubah pola hidup saya. Saya memutuskan itu... Uh, saya sendiri juga bingung kenapa saya memutuskan dan bagaimana caranya, apa yang harus saya lakukan, saat itu saya tidak tahu. Saat itu saya pergi ke toko buku, Gramedia, saya mencari buku-buku mengenai kanker. Satu saat saya menemukan satu buku yang menceritakan kalau saat kita sakit kanker itu justru kalau kita berobat malah menambah satu penyakit baru. Nah judulnya itu kalau tidak salah itu obat justru membuat tubuh kita rusak Saya lupa pengarangnya siapa Tapi saya sangat diberkati lewat buku itu Dari buku itu saya belajar untuk merubah total hidup saya Saya searching di Youtube saya baca-baca beberapa buku untuk sebagai uh, apa, uh, pengetahuan saya, terus saya belajar untuk uh, rubah makan, merubah. Tadinya saya tidak pernah olahraga, tadinya saya tidak pernah makan sayur, tidak pernah bikin jus. Nah, bertahap bertahap saya belajar. Nah, selama 4 tahun dari 2017 ke 2020 itu kanker saya bobo tidur hanya sekecil ini saja. Nah, jadi saya saat merubah total hidup saya itu saya merasa lebih sehat dari sebelum saya difonis kanker. Nah, jadi saya percaya saat itu dengan saya merubah pola makan, pola hidup, pola pikir, terus lebih banyak uh, berolahraga, hati saya lebih ber, uh, lebih ber, uh, lebih berdamai dengan diri saya, lebih banyak bersyukur, lebih Uh, apa ya uh, menikmati hidup itu ternyata membuat kanker saya tidur Pak istirahat jadi, sama, jadi sekali, saat, sama sekali gak kemo, gak biopsi, gak radiasi saat itu tidak jadi oh. di 2017 di sampai 2020 itu tidak sama sekali karena tidak ada perubahan sama sekali di kanker saya cuman memang saya ada kesalahan sedikit saya itu dari tidak bisa berolahraga, saya waktu itu jatuh cinta dengan lari Pak Okay. Nah, saat saya jatuh cinta sama Lari, itu saya yang seperti tadi saya lihat di youtube Bapak. Ya, kalau kita melakukan sesuatu kebahagiaan, itu ada Zat endorfin itu betul, Pak. Jadi, saat saya berlari, itu saya merasakan sukacita dan bahagia sampai saya lupa diri. Ternyata, untuk orang Cancer itu tidak boleh terlalu lelah. boleh kebanyakan, kebanyakan Kebanyakan olahraga capek ya, Kebanyakan olahraga saya ingat 2019 itu saya ada empat event lari, long run semua. Uh, paling jauh itu 38 k. Padahal sebelum saya cancer, saya tidak pernah lari satu kilo pun tidak pernah, karena tidak tidak mau, males, capek dan sebagainya. Tadi, Tapi justru benar, ibu kankernya kanker apa? darah, pak. darah stadium. Uh, waktu itu belum ketahuan stadium berapa karena saat dokter mau mengecek saya, mau biopsi dan semuanya, saya uh, batalkan semuanya. Oh, oke. Okay, okay. uh, jadi saat itu uh, kankernya cuma kecil, hanya sekitar 2 senti. Tapi di 2020 mendadak kanker saya membesar, membesar sampai akhirnya di bulan April itu pecah, Pak. Wow. Ha, pecah, cancer saya pecah di sebelah kiri waktu itu terus karena COVID di bulan Maret itu mulai saya pikir nanti COVID sudah selesai saya baru mau ke dokter jadi dua bulan dari bulan April 2020 sampai di Juli Juni 2020 itu saya hanya di tempat tidur Pak saya pikir saya waktu itu sudah mau lewat sudah mau dipanggil Tuhan jadi di tempat tidur itu tuh saya hanya bisa berdoa, baca buku belajar di di tempat tidur, hanya menangis, hanya me berdoa, itu aja kerjaan saya selama dua bulan, sampai akhirnya satu titik saya kembali lagi ke dokter, uh, dokter onkologi yang lain uh, di Rumah Sakit Siloam. Uh, saat itu, uh, saat setelah di biopsi dan di semuanya, saya stadium 3B. Oh, okay. Tapi yang bersyukurnya, Pak, dokter saya jujur marah sekali waktu itu karena saya membiarkan cancer saya dari 2016 ke 2020 itu, dia berpikir uh, kemungkinan untuk metas ke tempat lain itu ada karena 4 tahun saya ya. biarkan. Tapi saya jelaskan kepada dokter saya, dalam 4 tahun itu saya merubah pola hidup saya total hmm. dari pemakan daging jadi tidak pemakan daging, saya jadi vegan dari vegan eating clean saya jalankan semua itu sampai akhirnya pas saat diperiksa di biopsi e, cek semuanya itu tidak ada metas kemana mana-mana Pak. Itu yang saya bersyukurnya di situ. Kalau kondisi jadi, saat ini? Kondisi saat ini puji Tuhan sudah sembuh sudah bersih Pak. Oh jadi dari setelah 2020 ketahuan stadium 3, nah itu apa yang dilakukan? Uh, akhirnya saya pecah uh, Cancer saya pecah uh, jadi karena sudah kondisi pecah itu tidak bisa dioperasi jadi harus kemo Oke kemo dan radiasi ya kemonya enam kali tapi di tengah-tengah tiga yang 3 keempat saya baru uh, pengangkatan uh, mastektomi Pak Oke setelah itu lanjut dengan pola hidup sehat uh, pola hidup sehat itu sudah saya jalankan dari 2017 sampai sekarang sampai tidak terus sehat. ya Oke, kalau dengan hubungannya dengan ibu Sandra, apa beliau yang mentoring, mementori mem mem mentori gitu jadi? Ya, kebetulan ibu Sandra ini teman saya waktu kuliah pak. Oh, oke. Okay. Nah, teman kuliah saya, kemudian karena saya selama divonis Cancer tidak pernah bercerita kepada teman-teman saya kalau saya kena cancer. Cuman saya sering posting di Instagram saya di sosmed saya kalau saya rubah pola hidup, pola makan. Mungkin beliau berpikir kalau saya menjalankan pola hidup. Kebetulan beliau belajar lagi tentang naturopetik. Kemudian dia mengajak saya bergabung di grup yang dia bentuk. Nah, Jadi di situ kami belajar bersama-sama. Tapi sebenarnya saya belajar dari ilmu yang dia share di grup kami. Tanpa sepengetahuan dia kalau saya sebenarnya lagi berjuang. Saya bersyukurnya itu saat dia mengundang saya di grup itu Walaupun saya tidak sounding kalau saya sakit Saya banyak belajar Oh saya salahnya di mana Saya missnya di mana Ternyata banyak kesalahan saya di 2017 ke 2020 itu yang saya miss Pak Karena saya belajar sendiri Ternyata belajar sendiri dengan belajar sama yang mentorin itu berbeda Jadi singkat cerita sekarang Dinyatakan bersih ya Oke, terima kasih Bu, uh, Bu Sipora. Nanti pasti ada banyak teman pertanyaan dari teman-teman. Nanti saya panggil lagi ya, kalau ketika ada yang menanyakan untuk lebih detail. Uh, selamat malam, terima kasih. Nanti ketemu lagi teman-teman ya. Sekarang saya akan undang Ibu Dr. Genti ya untuk ya memberikan komentar-komentar dari apa yang didengar tadi dari sisi seorang dokter. Ya, dan Dr. Genti pemilik dari klinik Live Tree di Jalan Hang Tuah, Jakarta. Ya, dulu pernah uh, di apa namanya uh, saya perkenalkan di grup juga. Uh, beliau menangani beberapa pasien kanker dengan kemajuan yang luar biasa. Ya, selamat malam Dr. Genti. Malam, Pak Jarot dan juga teman-teman semua. Yes. Ya, malam okay. kita tidak presentasi tapi kita bincang heeh ya. bincang Nah, saya pengen pengen tanya ke dokter Genti nanti setelah itu kita akan jawabin pertanyaan dari peserta ya. Siakan teman-teman kalau mau nanya ke dokter Genti bisa ditulis ya. Yang ingin saya tanyakan tadi dari Ibu Elizabeth Meliana. Dia sebenarnya di kesaksian yang pertama itu panjang lebar betul-betul lebih banyak menjelaskan dari sisi soal kesembuhan perasaan, relasi dengan Tuhan, relasi dengan diri sendiri sehingga herbalnya itu ya tadi juga tadi pun dia katakan itu hanya tambahan aja gitu loh. Untuk sembuh itu tambahan aja. Nah, yang saya ingin tanyakan Ibu Dokter. <tuh>. sebenarnya dari sisi dari sisi kedokteran ya seorang apa dari sisi kanker dari sisi kedokteran. Seberapa penting sih sebenarnya kesembuhan proses kesembuhan dari akibat masalah-masalah uh, yang berhubungan dengan diri sendiri, seperti perasaan menyalahkan diri sendiri, menghukum diri sendiri, menyesali diri sendiri, hal-hal uh, seperti itu terhadap sistem imun, dokter. Ya, oke. Okay, benar sekali. Uh, makasih ya, Pak Jarot dan teman-teman semua. Saya sedikit perkenalkan diri atau langsung aja nih Boleh, Mas... boleh kenalin dulu. Kenalin dulu, boleh. Tambahin. Oke, okay, boleh. Saya... Nanti setelah itu saya juga mau undang satu testimoni, boleh ya, dari... Ya. Pasien saya. Oke, okay, saya ganti. Uh, terima kasih banyak teman-teman semua yang ada di sini. Semua pejuang-pejuang maupun penyintas dan juga beberapa dari kita yang memang juga mau belajar di dalam grup ini. Um, saya ada uh, saya dokter, dokter umum. Tetapi saya sempat tinggal di Amerika 18 tahun. Singkat cerita, di dalam proses tinggalnya saya di Amerika, saya terbiak banyak sekali penyakit tumor. Uh, oleh dokter di sana, karena sangat make sense saya mengadopsi set diet, set diet itu SAD, Standard American Diet, very set, <laughs> kalau saya bilang, very very set, sehingga saya akhirnya tidak dalam waktu lama, hanya 4-5 tahun saya tinggal di sana, Kemudian banyak sekali masalah hormon imbalance, tumor di tangan, di payudara, di ovarium, di ginjal, semuanya muncul satu persatu. Dan juga ada keracunan logam berat. Nah, intinya akhirnya saya dipertemukan Tuhan melalui dunia nutrisi yang dalam prosesnya kurang lebih di tahun 2000. Jadi saya mengenal yang namanya naturopath, detoksifikasi, juicing terapi, semua makanan-makanan natural itu saya mengenalnya di Amerika, puji Tuhan. Dan itu tahun 2000. Saat itu saya lakukan radikal perubahan, dan hanya dalam waktu enam bulan apa yang terjadi. Pendekatan yang saya lakukan itu diri saya sendiri tentunya ya. Jadi saya ini adalah dokter yang mungkin living by example ya sehingga passion saya tuh benar-benar bergairah sekali karena saya sempat berdoa seperti ini buat Tuhan Tuhan masa sih saya jadi dokter Tuhan Ijinkan seperti ini. Tapi kalau Tuhan mengizinkan saya sembuh, saya mau menjadi mikrofon, saya mau menjadi mic-nya Tuhan untuk dunia nutrisi ini. Dan saya melakukan jus terapi selama 6 bulan, saya membuang semua makanan-makanan yang sifatnya toksik di dalam rumah, kemudian saya ubah pola makan saya, suplementasi, ada proses eh, apa detoksifikasi. Dan memang hanya dalam 6 bulan, alergi hilang, kemudian tumornya shrink, semua berangsur-angsur membaik dan berat badan saya pun dari yang 75 kg sering saat ini saya 52 kg ya dengan berjalannya waktu. Dan akhirnya saya mulai memahami konsep-konsep hidup sehat itu seperti apa. Mungkin itu dari saya. Nah, saat ini klinik saya di Jakarta lebih banyak kepada klinik preventif dan juga membantu banyak pasien yang memiliki masalah obesitas, kronik disease seperti diabetes, stroke jantung, dan juga cancer by default. Banyak sekali pasien-pasien yang cancer datang ke klinik untuk mendapatkan terapi edukasi, edukasi. Pola makan, edukasi nutrisi, edukasi suplementasi, edukasi herbal, dan juga edukasi infus, high dose vitamin C, ozon terapi, dan beberapa hal yang memang dibutuhkan untuk treatment cancer bersamaan dengan yang didapatkan di rumah sakit. Nah, pertanyaan tadi kembali kepada Pak Jarod. Yang tadi dijelaskan oleh uh, pertama, ibu uh, testimoni, sepertinya kok sangat berhubungan ya Emotional healing, kalau saya bilang emosi ya. Emotional healing ini hubungannya apa dengan cancer. Saya melihat pengalaman saya di klinik saya selama 12 tahun Pak Jarot, 90% pasien-pasien 90 terutama wanita yang breast cancer bukan hanya masalahnya mereka karena makannya salah bukan hanya masalahnya itu dan bukan hanya masalahnya mereka ada genetik cancer, bukan 80% ada ada apa ya bitterness ada unforgiveness ada stres yang mendalam, ada emosi yang nggak stabil, yang mereka deal bertahun-tahun, akhirnya mereka nggak bisa nyampe ke situ. Dan terutama untuk personality-personality uh, yang introvert, atau personality yang memang pendiam, pragmatis, yang nggak mau terlalu heboh seperti kolerik atau sanguin yang seru ya, itu kan orangnya bisa langsung... Uh, apa ya, ekstrim, menyampaikan ekspresi marah dan emosi. Tapi untuk orang-orang tertentu, seperti orang yang melankolik, itu sulit untuk mengekspresikan itu. Dan rata-rata pada saat mereka mengalami masalah, terutama masalah hubungan dengan keluarga terdekat, suami, istri, ibu, atau sibling mereka, dan itu tidak bisa di, di, di apa ya, diekspresikan, itu akan ending dengan mutasi-mutasi sel yang akhirnya, terutama di payudara. Payudara ini dua, kiri kanan itu sebenarnya menggambarkan kedekatan. kedekatan. Jadi pada saat breast cancer itu terjadi, ada kedekatan yang terganggu, hubungan relationship yang terganggu. Dan ini percaya atau tidak ada yang namanya German Emotional Healing, yang memang mempelajari emosi-emosi yang terjadi dari pria maupun wanita yang akhirnya keluar tercetus menjadi kanker. Itu sebabnya pada saat pasien terdiagnosis kanker datang ke klinik saya yang saya atasi bukan nutrisinya pertama kali. Yang saya atasi saya ajak ya saya ajak berdoa sesuai dengan iman kepercayaan masing-masing. Tapi yang kedua saya menanyakan ada sesuatu nggak yang bisa diperbaharui, ada sesuatu yang bisa diomongkan nggak, ada sesuatu yang ditahan nggak di hold back nggak? Karena percuma kita melakukan treatment ABC, tapi emosinya ini nggak tersembuhkan, itu sulit sekali untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, tentunya nggak semua orang juga punya masalah. Masalah kedekatan hubungan banyak sekali, tapi intinya kita bisa mereview. Ada hal-hal trauma masa kecil, ada hal-hal yang berhubungan dengan emosi, stres pekerjaan yang mungkin too much yang nggak bisa dihandle. So, memang emosi memegang peranan yang paling penting Stres, Dr. Colbert, Dr. Don Colbert, itu salah satu guru saya di bidang nutrisi. Dia mengatakan bahwa stres menjadi the first killer saat ini bagi semua penyakit-penyakit kronik, jantung, kemudian stroke, maupun termasuk cancer. Itu sebabnya tadi yang pemberi testimoni pertama mengatakan Aku nih butuh olahraga, aku butuh happy, aku butuh sehat pikiran, aku butuh sehat rohani Itu benar banget teman-teman Itu sangat benar dan tadi saya sempat dengar video Pak Jarot Hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang Itu benar sekali karena sumbernya itu ada di sini Jadi mungkin itu yang saya bisa lihat dan memang saat ini sudah banyak diteliti di Jerman dunia dunia natural nutrisi bahwa emosi, itu butuh disembuhkan. Bahkan di Korea, saya pergi mengunjungi rumah sakit cancer di Korea saat ini, ada yang namanya terapi musik. ya Terapi musik, jadi pasien-pasien cancer, waktu sudah setelah masuk kemoterapi, ada sesi 1-2 jam, duduk di satu ruangan, yang tenang, pasang headphone, hanya dengerin musik. Dan ternyata memang penelitian dengan musik aja, worship ya, penyembahan, mendengarkan musik yang menenangkan, mendengarkan musik air itu sangat meningkatkan imun sistem kita. Mungkin itu ya. Oke, makasih. Nah, sebelum uh, saya menjawab beberapa pertanyaan untuk dokter, ya. Uh, karena kita kan bakal dua kali ya, minggu depan, hari Senin depan, kita masih dengan depan. Boleh, kita simpen-simpen ya. Ya, kita ganti, -ganti lagi. E, pertanyaan saya terakhirnya adalah, dan kalau memang perasaan hati, pikiran, kalau saya di pola hidup sehat kan menyebutnya olah hati, olah pikir, olah rasa, itu punya dampak yang besar terhadap kesehatan. Maka saya berpikir lompat pada positifnya ya. Jadi seharusnya sebenarnya kesembuhan itu bukan hal yang susah ya asal kita bisa kendalikan soal pikir hati dan rasa ini. Karena kalau kalau soal makan yang sehat kadang-kadang begitu perfectnya, bagi saya kok malah susah banget gitu ya harus ini harus itu suhunya begini suhunya begitu makan nggak boleh ini nggak boleh itu. Wadih, ini jadi peraturannya banyak banget malah saya punya punya pesimis nih siapa yang bisa sembuh Betul. gitu ya. Betul. Tapi kalau pengaruh hati dan pikiran punya kema, punya pengaruh yang lebih besar dan ini kok bagi saya nggak tahu ya bagi perempuan ya, bagi wanita atau bagi dokter ya. Bagi saya mengendalikan pikiran dan perasaan itu lebih gampang dan lebih murah gitu. Tapi apakah bagi orang lain ini hal yang yang susah? Karena Kan, iya. kalau dokter Gede juga pasti punya punya pengalaman, gimana mengendalikan pikiran dan perasaan di tengah hidup yang memang juga tidak mudah. dan Sampai sakit tadi, ada kanker, banyudara, ada ginjal, ada macam-macam. Uh, mungkin boleh berbagi sedikit dokter. Ya, mungkin benar-benar Pak Jarod. Pada saat kita mem, pasien cancer datang ke klinik, kemudian dibombardir dengan makan ini, makan ini, It, it's sometimes too much especially untuk orang-orang yang benar-benar hidupnya nggak clean eating, makannya benar-benar junk food, dan mungkin tidak diedukasi, kaget banget disuruh merubah semua itu dengan radikal. Tetapi so, ini good news-nya, selama ini masalah biologis, semua itu bisa diatasi ataupun bisa di-reverse. Mungkin 5 tips ya, dari yang mungkin Dokter Mamahit pernah sampaikan ya, tapi dari segi functional medicine atau integratif medicine ada lima hal deh bagi teman-teman semua, baik yang untuk pencegahan kanker maupun yang penyintas kanker lima hal ini aja deh coba dipikir baik-baik. Pertama, kita ini harus mengolah pola makan kita dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, aktif lifestyle kita harus lebih baik. Yang ketiga, apa rest rest itu waktu tidur kita istirahat kita harus baik. Yang keempat, hubungan kita dengan orang lain itu harus baik. Yang kelima ini yang tadi emosional, kemudian olah pikir, olah sehat, ini olah-olah ini harus ada benar di sini. Nah coba kita checklist deh. Oke, okay. nah saya memang di klinik saya kan nggak touch yang tiga ini, benar nutrisinya sama lifestylenya. Tapi belakangan ini saya juga mulai banyak memberikan warning kepada pasien untuk melakukan tiga hal ini. Tapi saya tidak punya spesialisasinya di situ. At least saya memberikan awareness kepada mereka hati-hati bahwa emosi ini harus dijaga, restnya harus dilihat juga. Nah ini kalau sedikit demi sedikit aja perubahannya. Karena kalau kita terdiagnosa kanker ataupun penyintas, ini tips ya, jangan pernah eh, tertutup pikirannya. Seperti tadi ibu yang kedua testimoni saya angkat jempol, karena ibu langsung berubah menjadi seorang murid yang rajin belajar, betul. Jadi memang harus banyak belajar, tidak boleh tertutup pikirannya, tidak boleh hanya fokus kepada konvensional. Konvensional itu artinya apa? Dokter pergi ke dokter yang hanya memberikan informasi kemo, radiasi, operasi, biopsi, udah itu, itu konvensional. Sementara kita tahu ilmu pengetahuan itu dinamis. Dinamis itu artinya teman-teman harus mulai terbuka dengan hal-hal yang lain yang menunjang konvensional ini. So kalau lima hal itu, oke okay, saya seperti ini, saya nggak bisa rubah. At least 20%-nya dululah pola makannya. Oke okay, ini 20%-nya lagi, saya mau bikin goal 3 bulan ke depan nih dokter untuk bisa aktif lifestyle. Ini juga 20% saya bisa istirahatnya, relationship saya dibenerin, semuanya olah-olahnya itu, olah hati, olah pikiran, itu semua juga 20%. Itu aja udah bagus banget menurut saya. Dan kabar baiknya pada saat kita didiagnosa cancer, memang sangat normal untuk ada apa denial stage. Itu normal banget. Why saya? Saya kayaknya nggak mungkin. Nah, akhirnya lama-kelamaan bisa menerima dan harus ada dalam satu komunitas. Tidak boleh sendiri harus punya komunitas. That's why komunitas penyintas kanker yang diinisiasi Pak Jarod ini sangat-sangat penting. Seperti apa, pink ribbon, apapun yang kanker payudara sudah ada komunitas Indonesia is very-very important. Tapi yang lain lagi, menurut saya, kitanya harus bisa belajar. Belajar untuk mau berjuang dan memperkatakan kepada diri kita, eh, kamu ada kanker ya? Uh, ya saya ada kanker jangan perkatakan bahwa saya sedang recovery ada ada sedikit korslet di badan saya ya ada sedikit yang harus ada direparasi oleh badan saya kita tidak perlu melegitimasi atau mshield silk atau lem dalam tubuh kita gue punya asma aku punya kanker aku no no need to say that, menurut saya ya sehingga dalam proses itu kita kita legowo. Kita legowo, kita enjoy. Dan stadium, ada yang stadium 4, stadium berapa, itu tidak menentukan kehidupan atau usia kita. Harus ingat bahwa selama masalah itu biologis dan kita masih bernapas, itu otoritas Tuhan yang bisa bekerja di kita. Bukan dokter dan bukan diagnosa. Mungkin itu kali ya. Ah, Oke, okay. ya sebelum saya menjawab pertanyaan, uh, Bu Dokter ada teman yang mau bersaksi, silakan namanya. Tapi harusnya harus jadi co-host dulu siapa dia? Boleh, uh, Ibu Nini. Ibu Nini, Nini sebenarnya uh, pasiennya adalah suaminya, tapi mungkin yang memberikan kesaksian Ibu. Ibu bisa, uh, eh, Ibu ada di sini harus, ya? Harus harusnya jadi co-host dulu And Nini. Oh saya, saya harus pindahin uh, Pak Jarod ya? Uh, dia. Sari, ya nggak namanya Oke okay, saya oh, Pak Jarut sudah host berarti saya pindahkan ke nah, nggak apa-apa saya set saya set ibu-ibunya aja ibu-ibunya okay, ibunya, ibu Nini namanya, namanya coba ibu saya kasihkan okay. Nini ya Nini, ibu Nini Oke okay, saya set jadi co-host Oh sudah ada ini kok sudah ada viewnya uh, apa kameranya sudah ada nih kelihatannya Kalau udah saya jadi udah saya jadi co-host ibu Nini bisa langsung uh, Open mic sekarang saya. Okay. Halo, Ibu Bunini. Halo, selamat malam. Untuk Sekepet, Ninti, eh. Pak Jarot. Iya. teman-teman iya, iya. yang lain ya. Iya. Uh, Makan, Iya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih ya. Dapat kesempatan untuk uh, bisa memberikan uh, sedikit kesaksian atau testimoni. Jadi, sebenarnya uh, suami saya itu uh, di Nusa, kanker limfoma stadium 3 b pada waktu itu tahun 20, awal 2021 Nah terjadi pembengkakan di tenggorokan dan lambung ya kemudian waktu itu memang kami sudah mengenal ketergenti ya sebelumnya itu sebelum di kanker, memang kami sudah mengenal Dr. Genti Kemudian kami uh, apa namanya selain berobat ke dokter gitu ya dokter konvensional, uh, kami juga berkonsultasi gitu ya dengan dokter klinisi. Dok ini gimana dok? Suami saya nih cancer. kanker. Oke ibu tenang aja. Memang kami terus sampai waktu itu cukup shock juga gitu ya, kaget gitu loh Kok kenapa? Hmm. Kok maksudnya bisa gitu ya terjadi? Nah, kemudian atau Genti memberikan uh, apa namanya? penguatan gitu. Uh, tenang, Bu. Uh, gini, ikut uh, atau uh, Bapak tuh bisa menerima infus vitamin C high dose, gitu ya. Mm -hmm. Itu oke, okay, boleh, Dok. Uh, jadi itu dilakukan oleh Dokter Genti itu sebelum kemo. Uh, jadi total kemo tuh uh, harus melakukan enam kali kemo. Jadi sebelum Proses kemo berjalan itu, suami saya sudah disarankan dan sudah melakukan juga infus vitamin C hidrose itu. Hmm. Dan itu berlangsung sebelum, selama, dan setelah proses kemo, hmm. sampai dengan remisi. Akhirnya, remisi itu sampai dengan sekarang, kami tetap rutin melakukan infus vitamin C hidrose itu dan uh, di setelah kemo yang pertama itu uh, dokter menyarankan dokter konvensional ya itu menyarankan untuk uh, cek dan scan gitu. Hmm. Nah, hasilnya puji Tuhan itu yang tadinya bengkak yang ada pembengkakan pinjolan di tenggorokan dan uh, apa namanya lambung itu sudah jauh-jauh mengecil gitu hmm. ya. Kemudian uh, setelah kemo yang ke, ke 6 yang terakhir hmm. ya. Hasil paskan juga puji Tuhan, itu komplit uh, respon ya, gitu. Hmm. Jadi itu uh, clear and clean gitu. Uh, hmm. Kami sangat-sangat bersyukur gitu dan dan kami merasakan sih bahwa uh, manfaat dari infus uh, vitamin C hydros itu yang kami laku. waktu itu suami saya melakukan uh, menerima infus itu uh, setiap tiga mingguan gitu karena hmm. kami memang memang proses proses uh, apa jadwal untuk kemonya itu kan setiap tiga mingguan. Jadi se uh, sebelum masa uh, proses kemo itu ya setiap itu eh uh, suami saya terima infus dulu gitu. Jadi untuk karena kita semua tahulah itu efek kemo, apa begitu hmm. luar biasa ya. Jadi ini sebenarnya eh. untuk untuk uh, apa ya? eh uh, imun sistemnya ya? ya. untuk mengendalikan atau meminimalkan efek kemo gitu ya, Setuju. dengan cara meningkatkan uh, imun sistem. Hmm. Kemudian uh, dan pemulihan juga di pasca kemonya juga kami merasa cukup cukup cukup cepat ya gitu. Hmm, ya. Dan itu uh, apa namanya selama proses kemo gitu ya tahun 2021 itu kan memang masa-masanya COVID-19 hmm. uh, itu di uh, periode Alfa dan menyambung ke Delta. Nah, hmm. selama pro proses kemo suami saya itu yang setiap tiga mingguan itu kami harus sering banget bolak-balik ke rumah sakit dengan kondisi covid yang sedang tinggi-tingginya. Hmm. Nah, kami itu sangat bersyukur ya dengan dengan adanya penerima infus itu sehingga imun kami ditingkatkan gitu sehingga kami eh, apa namanya tidak tidak terkena eh, covid itu tidak hmm. ya jadi sementara kan di lingkungan rumah sakit itu begitu ya begitu eh, apa namanya ngeri lah sebetulnya ya hmm. nah eh, itu yang bisa saya saksikan dan sampai dengan sekarang ini saya saya dan suami juga tetap uh, rutin melakukan infus vitamin C itu dan ditambah juga dengan uh, suplementasi yang disarankan oleh dr. Gedi uh, kemudian juga dengan infus ozon awesome juga nah itu juga uh, uh, apa namanya kami lakukan juga secara rutin ya, memang uh, ya. terima kasih Mungkin cukup jelas. Terima kasih, Bu ini ya. untuk ya. testimoninya. Terima kasih. Terima kasih, saya akan sambung dengan Dr. Genti. Jadi, Dr. Genti, ketika orang kena kanker, ya, lalu juga semuanya bukan hanya kanker, ya, uh, diabetes yang kronis, atau uh, kalau mertua saya dulu sakit lum, apa, lutut yang juga parah sekali, gitu ya, hmm. lalu diterapi uh, oson. Memang mertua saya dari kelumpuhannya itu yang dalam arti di kursi roda nggak bisa jalan jalan pakai tongkat itu sakit lututnya langsung sembuh gitu ya bahkan dengan cepat sekali ketika disuntik oson langsung diinjek di lututnya itu bahkan hari itu juga sakit lututnya langsung hilang. Tapi sekarang yang hari ini saya mau tanyakan mengenai terapi oson dan infus vitamin C tentunya yang sodium ascorbat ya itu untuk kanker gimana dokter Genty? Oke, okay, untuk ozon dulu ya. Nah. Jadi memang ozon dan vitamin C ini terutama yang dosis tinggi itu sangat-sangat baik dipakai sebagai treatment pendamping pada saat pasien-pasien menerima terapi konvensional di luar sana. Nah, bagaimana ozon bekerja? Mungkin teman-teman semua tahu bahwa uh, O2 itu oksigen. Kalau tambah satu lagi, O tunggal menjadi ozon O3. Yeah. Tapi kita nggak bicara tentang ozon environment, kita bicara tentang medical grade ozon, hmm. di mana uh, ozon terapi ini banyak dan sudah dipakai ratusan tahun. Ozon terapi atau O3 ini yang tadi bisa dipakai dalam bentuk injeksi langsung kepada lutut yang sakit ya itu bisa. Kemudian juga bisa diinfuse dengan darah. Nah, yang saya lakukan di klinik adalah ozon yang gas tadi dimasukkan ke dalam darah yang dikeluarkan kemudian dengan tabung yang steril dicampur dengan ozon yang tadi. Nah, apa yang terjadi pada ini darahnya saat... saya pernah lihat Kayak orang donor darah itu ya dokter ya? Kalau darahnya dikeluarkan ke tabung orang, orang donor darah, terus nah. di dalam tabung yang kayak orang donor darah itu dikasih ozon, di infus balik gitu ya. ya betul, oh. simpel. Ya, kalau ya. donor darah butuh 350 cc, kalau ini hanya sekitar 100-150 cc, cukup sedikit aja. Kemudian dimasukkan O3 tadi di dalam darah, sehingga pada saat ozon bercampur dengan darah, darahnya sudah tidak ada Ozon lagi tetapi darahnya di O3 diubah menjadi O2 menjadi darah yang kaya dengan oksigen pecah lagi jadi O2 oke okay? so saya lihat itu saya lihat darahnya warnanya bisa jadi tadinya hitam gitu jadi pink gitu pink, pink ya karena darah yang pink itu menggambarkan darahnya kaya dengan oksigen nah apa gunanya darah yang kaya dengan oksigen oksigen itu tidak disenangi oleh kanker Hmm. Oke, oksigen tidak disenangi oleh virus jamur dan bakteri Oksigen uh, sangat membantu proses peradangan di dalam tubuh kita hmm. Tuh ya. Nah, karena tubuh kita ini dikelilingi atau disirkulasikan dengan darah Itu mungkin sedikit uh, analoginya seperti ini Bahwa tanaman kita itu ada pot, pot bunga Pot itu medianya kan tanah, tanah itu segalanya jadi tanah itu harus subur supaya kita bisa taruh pupuk. Kita mau tanam apa aja, kalau tanahnya nggak subur, percuma. Jadi tanah itu merupakan media. Sama, darah kita pun sama. Kalau darahnya penuh dengan plak, kolesterol, semua ada di sana, gula yang membuat inflamasi, itu nggak akan sehat. Sehingga pada saat darah dimasukkan oksigen, itu akan banyak sekali Benefit anti-agingnya, regenerasi selnya, cancer nggak bisa tahan hidup, COVID juga nggak bisa tahan hidup di sana, bakteri, virus, jamur, semua nggak bisa di sana. So pada saat kondisinya seperti itu, itu merupakan terapi fondasi menurut saya. Yang setelah itu kita bisa tambahkan dengan vitamin C infus dosis tinggi, high dose. Nah, yang saya maksudkan infus vitamin C ini sangat penting buat cancer. Ini berbeda dengan injeksi injeksi C di klinik klinik kecantikan, berbeda, oke? Okay. Vitamin C-nya jenisnya kita ada kalau vitamin C itu ascorbic acid ya asam ascorbit kita menggunakan sodium ascorbate oh. dengan pH-nya yang lebih basah. Tetapi kalau kita bicara tentang injeksi ya kita kita tahu dulu teman-teman bahwa kita butuh vitamin C. Vitamin C adalah Master atau rajanya antioksidan. Oke, okay, setuju ya. Di mana kita tahu teori antioksidan, ini ada dua tangan. Antioksidan, dia selalu bekerja bertentangan dengan yang namanya radikal bebas. Ini sel kita. Kita punya biliaran sel, triliunan sel, miliaran sel. Sel kita ini ada di sini tapi setiap hari kita dibombarder dengan yang namanya racun atau radikal bebas dalam tubuh. Dari mana sumbernya? Matahari, polusi, pestisida makanan tidak sehat, itu semua radikal bebas. Bad guy. Sel kita harus ada perlindungannya, namanya good guy, namanya antioksidan. Dia yang menjadi polisi bagi sel tubuh kita, Oke. Okay? So, antioksidan, dia harus mengcounterback setiap serangan radikal bebas yang datang di tubuh kita. Jika tubuh kita kekurangan antioksidan, radikal bebas yang terus-menerus menghantam sel kita akan jebol. Di mana pertahanan sel itu jebol dengan banyaknya masuk radikal bebas, disitulah terjadi semua kronik, hampir semua kronik disease ada di sana termasuk kanker. So, Vitamin C adalah antioksidan yang sangat poten, sangat kuat, sangat raja. Dan kita ngomongin vitamin C bukan baru sekarang, zaman dulu. Tapi pertanyaannya, khusus untuk cancer, kenapa dipakai dosis tinggi? Kenapa nggak dipakai injeksi-injeksi yang ringan aja, yang 500 mg, 1000 mg? Tentunya tetap baik. Tapi khusus untuk cancer, dosis di atas 15.000 mg, wah, gede banget ya, karena kita minum vitamin C yang liposomal aja tuh atau ester C buffer 500 ml, minum 10 kapsul aja kita bisa blenger satu hari. Setuju ya? Lah ini saya kan tadi ngomong bicara tentang 15.000 mg vitamin C diinfus ke dalam tubuh kita terhadap cancer cell, dia akan memproduksi yang namanya hidrogen peroksida. Di mana hidrogen peroksida itu akan membunuh kanker cell sifatnya mirip dengan kemoterapi tetapi bedanya dia tetap membuat sel sehatnya itu tetap baik kalau kemoterapi dia membunuh Cancer sel dia membunuh juga sel sehat dibuat rusak sedangkan vitamin high dose yang dosisnya tinggi di atas 15.000 MG dia membunuh Cancer sel tapi dia tetap menjaga sel sehat itu tetap baik Dr. itu yang membedakan itu Iya silakan itu kalau vitamin C-nya, misalnya tadi kan sampai lima ribu ya, miligram minimal. Minimal. minimal. Sekarang, kalau saya minum aja, diminum vitamin C itu, jangankan lima ribu, kalau empat ribu aja bisa muntah, bisa nek biasanya diare. Jadi pada saat kita mengkonsumsi liposomal vitamin C ataupun mungkin vitamin C yang oral hmm. sampai 4.000 5.000 biasanya terjadi diare. Diare itu bukan bukan kelebihan vitamin C-nya tetapi tanda diare waktu kita mengkonsumsi yang oral itu tandanya tubuhnya itu di dalam ususnya nggak bisa toleransi lagi. Hanya seperti itu ya. Ada ada orang yang sampai apa Mual, mual mual mual of course mual ya tapi kalau infus mual ya karena kalau infus itu tidak melewati saluran pencernaan dia trespass dia passing dia passing saluran pencernaan infus itu langsung masuk kepada bloodstream kita itu sebabnya kita sangat oke okay dengan dosis yang tinggi nah efek yang lainnya apa jadi tubuhnya tubuh kita butuh tapi tidak dilewatkan pencernaan yang bisa menolak dengan simptom mual ya. Lambung, ada lambungnya. Ya, Kalau ya, itu ya. kan harus lewat oral. Ada enzim yang berhubungan, asam lambung. Kita kadang-kadang minum oral vitamin C, kecuali liposomal ya. Oral vitamin C yang di luar liposomal bentuk, itu minum 500 hanya terserap cuma 30%. Oke, okay? yang oral ya. Kalau liposomal itu minum 500, terserapnya 90%. Jadi jangan happy mengkonsumsi oral vitamin C di luar liposomal vitamin C yang oral ya. Nah bayangkan mau nyampe belas ribu dengan orang nggak akan sanggup kita. Itu harus melalui infus dan itu minimal 15 belas. 1000 mg. Nah efek yang lain lagi bukan hanya kepada cancer cell saja, tetapi efek yang lain lagi dia menguatkan sel yang sehat, kemudian dia memberikan efeknya anti-agingnya itu efeknya sekunder. ya Skin glowing dan itu sebenarnya efeknya sekunder. Dan imunitas kita. Nah pasien cancer yang menerima kemoterapi, imunitasnya nol. oke? Okay? Kemoterapi membuat imun sistem di pasien cancer itu nol. Imunnya nol. Nah, padahal kunci untuk kanker cancer patient adalah imunitasnya harus dihidupkan kembali dengan banyak cara. Salah satunya dengan vitamin C. Yang keduanya dengan pola hidup sehat, juicing, suplementasi. Semua cara untuk imunitas ditingkatkan itu harus diupayakan oleh penderita cancer. Mengapa? Kita ini adu-adu cepat, Pak Jarot. dan vitamin C itu bisa serempak ya? Yes, pada saat pasien menerima kemoterapi, dia boleh mendapatkan terapi vitamin C sebelum masa kemo, hmm. dua hari sebelum kemo, 2-3 hari setelah kemo, terus dapatkan itu. Radiasi pun sama. Di hari radiasi enggak. dua hari setelah radiasi boleh kembali lagi di situ. ya. Jadi ini adalah, dan pada saat orang-orang yang mendapatkan terapi vitamin C di klinik saya, yang terapi ratusan orang, efek samping dari kemonya berkurang. Jadi pasiennya lebih nyaman. Pasiennya bisa lebih tidak mual, muntahnya tuh tidak lebih parah. ya. Dan itu bisa lebih baik hasilnya dibandingkan orang-orang yang hanya menerima kemo semata-mata saja. Ya. Ini ada pertanyaan yang mas, mumpung berhubungan dengan uh, injek atau infus vitamin C dosis tinggi. Ini pertanyaannya, dengan setinggi itu apakah tidak mempengaruhi ginjal atau liver? Ternyata tidak, karena vitamin C itu larut di dalam air dan dia keluar di dalam kencing. Ingat pada saat di atas 15.000 mg, dia akan bekerja langsung kepada si cancer sel tersebut. Saya pribadi sudah menerima lebih dari 100, infus, 100 kali infus vitamin C di dalam tubuh saya sejak tahun 2003. Sekarang sudah tahun 2023, berarti sudah 10 tahun saya maintain dosis saya 30.000. Hari ini saya baru terima lagi 25.000 dan itu sangat oke okay. ya, tidak ada masalah dengan ginjal. Jadi kita harus tetapi kita harus pergi ke dokter yang memahami dan tahu dan tidak bisa pergi ke klinik kecantikan. Tolong dong infusin saya. No, you cannot do that. Paham ya teman-teman ya, semua ya. Oke. Okay. Vitamin C kan ada beberapa macam ya, dokter ya. Ya, ada yang sodium ascorbate, ada yang ascorbic acid, ya, yang dari as acid atau asamnya ini yang sodium ascorbate. Saya menyarankan sih sebenarnya sodium ascorbate, walaupun ada beberapa yang lain tetap melakukan ascorbic acid, tapi eh, yang ada di saya adalah sodium ascorbate. Ya. Oke, selamat malam Bu Dokter. Saya tahun 2021 Oktober didiagnosa luminal B her 2 negatif kanker Banyudara dari hasil biopsi penyudara sebelah kiri saya disarankan dokter onkolog di Dharma es untuk operasi tapi saya lagi tidak melanjutkan karena nggak damai sejahtera mendokter apa saya bisa terapi vitamin C seperti yang disarankan nggak ini kasus ini sudah jadi tidak pernah dioperasi setelah di biopsi ataukah gimana tadi kasusnya hmm. Saya tahun 2021 didiagnosa luminal B, okay. R2 negatif, kanker udara. hasil biopsinya sebelah kiri. Okay. Saya disarankan dokter onkologi Dharma S untuk operasi lagi. Okay. Oh, berarti sebelumnya sudah ya, karena akan operasi lagi, tapi saya tidak melanjutkan. Jadi pernah operasi, disarankan untuk operasi lagi, tapi tidak melanjutkan. Ingin pengobatan alternatif. Apakah saya bisa terapi? Yeah. Karena... Vitamin C tadi kan sebenarnya bukan menggantikan ya, kayak kayak suplementasi ya. Kayak ada beberapa yang memang beberapa kasus tertentu. Ingat, tidak setiap terapi ini bisa pas buat semua orang, sama hmm. dengan kemoterapi. Tapi ada beberapa kasus untuk di klinik saya wanita usia 70 tahun didiagnosa stadium 3, payudara, dan tidak tidak mau menerima kemo, sembuh, atau artinya remisi. Sudah remisi tahun ke-8 saat ini, uh, hanya dengan infus vitamin C saja. Jadi memang tidak bisa di, uh, diwakilkan. nah Untuk kasus yang ini, uh, tentunya saya sebagai dokter tidak boleh Menyarankan tidak kemo. Itu nggak boleh. Karena saya kan masih disumpah dengan etik-kode etik. Saran saya tetap berkonsultasi dengan dokter yang bersangkutan. Kemudian juga along the way menanyakan uh, second opini dalam hal ini. Tapi apakah ibu boleh menerima infus vitamin C dari kita? Sangat boleh. Tetapi saya tidak boleh memberikan uh, saran untuk ibu. Tidak boleh melakukan apapun yang di luar sana. Itu bukan ranah saya untuk melakukan itu. Oke. Okay? Tapi jawabannya saya boleh melakukannya dan ibu saran saya untuk pola perubahan pola makan radikal harus dibuat, apalagi sudah cancer juicing terapi detoksifikasi semua olah nafas dan sebagainya diikut sertakan itu akan sangat baik. Iya ikuti ya. Jadi paling tidak untuk olah hati, olah pikir, olah rasa, olah nafas kan gratis dari saya ya. Sudah bantu nih sudah nolong nih ya. Tinggal dengan yang lain-lain ya. Mudah-mudahan akan mencapai kesembuhan yang lebih cepat dengan biaya yang lebih murah. Karena emang semuanya ini kan berkaitan, ya semuanya berkaitan. Saya mengambil bagian saya, ngajari olah nafas, olah hati, olah pikir, olah rasa, inner healing, self image terapi. Asal teman-teman rajin ngikutin aja modul demi modul, ya. Ini saya juga mau kesaksian sekalian di mumpung hari ini kejadiannya ya. Jadi hari ini cucu pertama saya lahir. ya Laki-laki beratnya 3,3 kilo. Jadi nah. tadi saya ke rumah sakit tanya, ya, bahkan waktu saya post di grup keluarga, itu 3,3 kilo nggak operasi sesar tuh. Saya tanya anak saya, tadi gimana? Cuma ngeden 3 kali, udah keluar. enggak nah. <laughs> sakit, nggak rasa sakit, nggak rasa apa-apa, enak banget. Tapi seharian hari ini, tadi olah nafas terus. Ya, yeah. jadi ketika olah nafas mulai bukaan dua itu olah nafasnya dia ya boleh kalau saya teknik ya seperti bimbof satu ya tarik buang, tarik buang itu emang oksigennya kan saturasi langsung 100%. Dan, dan itu itu sebenarnya terapi oksigen juga. Ya, iya. Dan betul, tadi kita benar. bilang mirip dengan orang ozon Kan tidak semua orang bisa sampai kepada akses ozon Jadi kalau yang di daerah-daerah Tidak punya terapi ozon Kenapa tidak melakukan olah nafas ini Karena tetap And, sangat akses untuk tujuannya sama untuk memperbanyak oksigen di dalam tubuh kita, otak kita dan kembali lagi kanker tidak suka ada dalam suasana yang ada oksigennya. Hmm. Jadi itu salah satu terapi yang jitu yang menurut saya harus diperhatikan untuk menjadi pertimbangan kita semua. Saya boleh jawab pertanyaan ini enggak Pak Jarot ya, dari Ibu okay. Sera? Ya. Ibu dia bertanya Ibu apa yang menyebabkan kankernya bisa aktif lagi? Oke, okay, saya yang jelaskan aja ya. Begini. Pada saat seseorang terdiagnosa kanker, kemudian menerima kemoterapi, kemudian setahun kemudian di PET scan dan bersih, oke, okay? peserta merta pasien mengatakan, yes yeah, saya sudah free kanker itu tidak salah. Tetapi ini masih ada di dalam yang namanya remisi. Jadi kita nggak boleh serta merta happy dengan itu. Karena kita harus punya masa pertama ini, lima tahun pertama, 5 tahun kedua, dan kansernya ini sebenarnya istilahnya dia memiliki stem cell. Mother, ibu dari kansernya itu sendiri cenderung masih tidur dan dia selalu akan melihat cara celah untuk kembali lagi. Dan pada saat dia kembali lagi, dia akan kembali lagi dengan lebih menyebar ke multiple-multiple place yang kita nggak suka. Itu sebabnya pada saat sudah di dengan dokter PET scan sudah bersih, itu pasti puji Tuhan don't happy. Tapi jangan, jangan terus teledor, jangan terus kendor terutama di 5 tahun pertama. Terus pasang berikade yang baik. Olah napas terus dilakukan, semua terapi nutrisi dijalankan. Semua clean eating diperba diperbaharui baik. Otot kita. Nih ya seperti pasien-pasien saya cancer, ototnya harus bagus. Building muscle mulai harus ada. Jadi pengertian tentang sehat itu enggak boleh menurun pada saat asik gue udah bebas nih. No, it's not ya. Jadi teman-teman harus paham. Jadi pertanyaannya kenapa bisa aktif lagi? Banyak hal yang bisa membuat aktif lagi. Kebanyakan makannya mungkin kembali kepada pola yang lama, stres levelnya tidak bisa dikontrol. Untuk tadi ibu ibu yang sebelumnya, mungkin atau ibu Sipora yang tidak pernah lari, dia kecapaian, dia lari. Pada saat kita lari, kita berolahraga berlebihan, apa yang terjadi? Radikal bebas. Si racun tadi membombardir tubuh kita banyak sekali pada saat kita berolahraga yang berlebihan. Itu sebabnya tidak boleh pasien kanker berolahraga yang terlalu berlebihan pada saat dia tidak memperhatikan asupan antioksidannya. Okay? Ya, ini ada pertanyaan uh, terapi vitamin C dosis tinggi ini. Frekuensinya sebulan sekali, kah? Sebulan dua kali, kah? Ada banyak. E, terapi atau prosedur yang dilakukan dari Amerika maupun dari Indonesia rata-rata misalnya untuk e, pencegahan dulu misalnya kita bisa melakukan seminggu sekali tapi yang sudah terdiagnosa cancer dulu sebelumnya saya punya prosedur 20 kali dulu tuh setiap hari di every day 20 times sebelum kemoterapi tapi belakangan ini karena juga berhubungan dengan COVID dan juga traveling yang sulit Paling tidak sebelum kemoterapi, minta waktu sekitar 4 minggu 2, minggu, 2 bulan untuk bisa at least 10 kali sampai 14 kali terima vitamin C. At least seminggu sekali, kalaupun seminggu dua kali juga lebih baik. It's okay. Ya. Jadi sebelum kemo, diterapi dulu dengan baik, kemudian selama kemo, dan setelah kemonya. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Joyce. Apakah semua penyintas kanker disarankan melakukan injeksi? Melakukan infus ya Bu, bukan injeksi. Kami tidak melakukan injek, tapi kami melakukan IV. Kalau injek itu disuntik, kita tidak suntik, tapi kita infus. Yes, jawabannya iya, betul sekali. Disarankan penyintas kanker kalau ada aksesnya boleh melakukan infus sodium ascorbate dosis tinggi. Tapi sebenarnya seperti saya, siapapun bisa untuk pencegahan. Karena ingat, Infus dosis tinggi ini kan dia bekerjanya bukan hanya untuk kanker, tapi dia sifatnya seperti antioksidan di mana antioksidan itu sangat membantu eh, membantu proses peradangan dalam tubuh sehingga orang yang jantung, hipertensi, kolesterol, asam urat itu akan sangat terbantu dengan infus vitamin C dosis tinggi ini juga. Oke. Okay. Next, mudah-mudahan membantu. Iya, nanti teman-teman hal-hal yang bersifat teknis saya akan pos ulang kliniknya Dokter Gentiani yaitu di Jalan Hang Tuah Jakarta ada nomor juga yang ya, bisa ya. Yang dihubungi nanti saya post di chat belakangan ya di akhir akhir saya carikan datanya dulu tapi juga di WA grup kanker juga sudah ada nanti saya post ulang juga. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi yang langsung nyambung ke hal ini aja. Saya selama kemo malah dilarang dokter onkolog saya di Penang minum vitamin C, minum ya tidak minum. Karena bisa Menetralkan obat kemo. Juga setelah kemo selesai, saya dilarang makan makanan uh, apa ini, promegran ini ada berarti delima karena vitaminnya terlalu tinggi. Oh, gimana nih? Ya, memang uh, saya nggak tahu kenapa dokter... Gini, kalau saya bolehkah sampaikan begini. Tidak semua dokter kanker mempelajari nutrisi yang zaman now. Zaman now ya. Tidak semua. Ada beberapa yang juga cukup terbuka. Mereka adalah ahli-ahli cancer, tapi mereka bukan ahli nutrisi. Paham ya? Hmm. Saya ahli nutrisi, saya sedikit tahu tentang cancer, tapi saya tidak boleh masuk ke dalam ranah onkologi. Itu ada aturannya sama. Para dokter Cancer pun membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa terbuka, tapi saat ini sudah banyak di Amerika dokter Cancer yang sifatnya functional cancer, dokter Cancer yang sifatnya integratif. Nah, itu yang keren. Jadi kalau sekarang mau, bisa, bisa milih dokter, ada di KL atau di Penang, sudah banyak, cancer onkologi integratif namanya, atau cancer onkologi fungsional Itu adalah dokter-dokter cancer yang sangat terbuka dengan ilmu dynamic, dinamis yang saat ini ada. Nah, vitamin C pada saat di hari kemonya, memang eh, tidak disarankan untuk konsumsi suplemen apapun. Lah. Saran saya, di hari kemo, nggak perlu harus ada intervensi suplemen termasuk vitamin C. Karena biarkan obat kemo itu berjalan aja di hari H. Kita tetap bisa melakukannya dua hari sebelumnya dan 2 hari setelahnya supaya jendela kemoterapi itu tetap berjalan dengan baik. Paham ya? Jadi kalau dokternya bilang jangan don't take any vitamin C during your kemoterapi which is right. Right? But, but we, we kita akan melakukannya dua hari sebelumnya atau dua hari setelahnya. Oke? Okay? Oke, ya, teman-teman yang di WA grup kanker ya, ada WA grup penyintas kanker 1234 di Indonesia juga yang saya kenalkan sebagai dokter onkolog ya. Beliau onkolog berdua ya, tapi juga dari istilahnya aliran functional medicine yaitu dokter Gunadi Widarsa di Bandung dan dokter Pianto Halim Pihak ya, Harun ya. ini tinggalnya sebenarnya di Medan, tapi dia lebih sering ke Jakarta, Bandung, Surabaya, ke Penang juga, ke KL juga karena beliau lebih banyak kayak punya pasien di beberapa kota. Nah, mereka berdua ini ada onkolog, mereka ya. onkolog, tapi mereka juga lebih menekankan ya. dari ya. sisi nutrisi, nah, maka juga termasuk menganjurkan eh, infus vitamin C dosis tinggi, sodium ascorbat, bahkan ya. ya. Kemoradiasi uh, itu seperti tindakan terakhir jika diperlukan. Jadi, tapi mereka berdua onkolog ya. Jadi supaya teman-teman jadi lihat bisa lengkap ya pendapat uh, beberapa dokter. Walaupun emang Pak Pianto Halim dan Pak Gunadi belum menah zoom ya. Tapi mereka terutama Pak Pianto yang rajin menjawab di uh, WA grup dari malam hari ini kita dengan Dokter Genti seorang dokter yang Memang bukan onkolog, tapi banyak menangani pasien kanker. Yang paling tidak, yang saya kenal betul salah satu pasiennya, yang ternyata justru pasien utama Dr. Genti. Mas saya nggak tahu dulu siapa yang merawat. Hmm. Itu kemarhum Pak Roy tadi. Karena saya sering ke rumahnya, bawain bermandi persekutan doa di rumahnya, buku-buku saya diborong semuanya sama Pak Roy, dibagi-bagiin. Dan beliau hmm. 8 tahun terakhir, seperti umurnya diperpanjang 8 tahun dalam keadaan yang luar biasa baru saya belakangan setelah almarhum dipanggil Tuhan baru tahu <laughs> yang ramat dokter Gentik gitu jadi kayak iya. ada Nah itu saya tahu betul bagaimana Pak Roy eh, bisa mengalami kemajuan yang luar biasa dari vonis yang sebenarnya dokter bilang hanya tinggal 6 bulan umurnya tapi 8 tahun terakhirnya sangat prima dan sangat aktif dalam sosial, dalam pelayanan, dalam bisnis ya. Dengan kesehatan yang luar biasa. Oke, okay. itulah kenapa saya undang malam ini Dr. Genti untuk bicara mengenai uh, kanker ya, tapi dari sisi imunologi, dari sisi sistem imun menangani kanker dari sistem uh, imunnya, ya tidak bertentangan dengan onkolog tidak, tapi sebagai suplemen, suplementasi atau kalau secara functional medicine, ya sebagai tindakan awal. Seandainya suatu saat ternyata dibutuhkan kemoradiasi, ya tidak masalah. Tapi kalau ternyata tidak dibutuhkan kemoradiasi, bisa sembuh duluan, ya itu yang kita harapkan. Tapi memang itu tidak memberikan jaminan, ya. Oke, silakan dokter ada yang mau disampaikan saya ya, boleh ya. sampaikan sedikit ini ya, juga ya. Uh, ada sedikit uh, slide sedikit boleh ya saya sampaikan ya, ini baca ya, ya. ya jadi ini bagaimana vitamin C uh, dari Linus Pauling uh, dia menang Nobel Prize uh, tentang vitamin C ini jadi vitamin C bukan sesuatu yang baru ya sesuatu yang memang sudah dikenal zaman dulu ya dari dari long time ago ini juga beberapa slide saya tentang vitamin C. Walaupun kita tahu, kita nggak bahas tentang presentasi, tapi ini sedikit karena bicara vitamin C. Nah, saya mau highlight satu hal di sini: bagaimana karakteristik sel cancer dan belum juga... kebuka. Mailnya belum kebuka. Oh, ini... udah ada di sini, nggak kebaca yang saya punya slide ini ya. Ini cuma daftar listnya, daftar slide. Tapi belum, belum. Oh, belum, really? oh, ya, okay. ya. oh, belum ada ya, daftar slide nya doang ya. Ya. mungkin belum di share apa kalau yang ini bisa mas ya, ya. Okay. Ya, benar oke okay. ini salah satunya ya uh, oke okay. ini ini dia ini karakteristik dari sel kanker dan normal normal sel dan cancer sel jadi kalau kita bisa belajar hal ini kita contoh aja, saya nggak bahas banyak ya contoh sedikit nih uh, sel kanker itu sebenarnya dia tidak mengenal kematian sel atau tidak tidak mengenal yang namanya apoptosis. Sedangkan uh, sel, no, uh, sel normal itu ada kematian sel, sedangkan sel cancer dia tidak mengalami kematian sel. Setuju ya? Jadi apoptosis itu terjadi di normal sel, tapi uh, di cancer sel tidak. Dari sini aja nih kita udah tahu nih kanker sel ini sebenarnya selnya rebel dia tuh melawan ya yang seharusnya harusnya ada kematian sel setiap 72 jam uh, mati regenerasi lagi. Cancer sel tuh dia tidak mengenal itu. Satu hal yang lagi kita lihat bahwa di komunikasi sel yang normal itu dia saling berkomunikasi. Coba lihat tuh sel cancer. nggak communicate. Dia mutasi dan nggak berkomunikasi. Jadi memang tadi yang saya bilang emosi itu kalau dihubung-hubungkan nih Pak Jarot, memang Cancer sel itu rebel, dia nggak mau komunikasi kayak orang normal, kemudian dia harusnya mati, dia nggak dia mortal, udah nakal, udah nakal. Jadi, logiknya orang yang memang suka sakit hati itu kan sesuatu yang memang bukan image dari pencipta yang diberikan oleh kita. Kita ini memberikan, harusnya kita harus mengampuni, harusnya kita mengasihi, kita lakukan hal yang berbeda. Itu, itu mengakibatkan sel kita jadi rebel. Inilah, jadi dia malah immortal yang harusnya mati dia nggak mati gitu ya. Di sini dari glukos nih ya. Sel normal dia membutuhkan oksigen. Kalau si sel cancer itu enggak suka, dia nggak suka oksigen. Sifat dari cancer sel. Oke. Satu lagi, environment selnya. Kalau sel yang normal itu sifatnya alkali atau basa. Sel cancer itu sangat asidik. Itu sebabnya kita harus mengkonsumsi banyak sayur, banyak buah, makanan-makanan yang jus terapi sebenarnya itu untuk memberikan pH kembali kepada pH yang alkali. Oke, okay, setuju ya. Uh, cancer cell. Cancer cell makanannya apa? Kalau normal cell makanannya banyak, nutrisinya. Tapi kalau cancer cell gampang, ngasih makan cancer cell gampang, tuh, kasih gula. Kasih gula, hidup dia kanker sel. Itu sebabnya kenapa kita orang-orang PET scan itu disuruh minum gula supaya pada saat PET scan-nya, itu pada saat ada metastase, ada titik-titik yang aktif di sana, itu gulanya mulai muncul di mana-mana dan nyala. Nyala itu PET scan-nya di mana-mana. Itu, itu uh, seperti itu adanya. Oke, kembali ke vitamin C. Uh, yes, ini sedikit. Uh, informasi dari NIH confirm vitamin C kill cancer cell, tetapi dia meninggalkan sel normalnya tetap baik, oke? Okay? Dan ini sudah diconfirm uh, bahkan di Amerika, ya juga di Singapura banyak sekali case yang ada yang juga uh, believe dengan terapi vitamin C dosis tinggi, ya. Oke, okay. high dose vitamin C bisa kill semutan kolorektal cancer cell untuk cancer kolon dan juga untuk tumor growth. Oke, okay. kita akan bahas lagi sedikit yang lain kemudian langsung saya masuk kepada pertanyaannya lagi. Apa oh, perbedaan ya. terapi? Silakan ini ada pertanyaan masuk dari Ibu Chin Veronica. Perbedaan terapi ozon dan hiperbarik, kelebihan lemahannya. kelemahannya. Oke, okay. good question. Hiperbarik dan ozon terapi sebenarnya dua-duanya sama untuk terapi terapi oksigen, tetapi cara melakukannya berbeda. Kalau hiperbarik masuk ke dalam satu chamber, kemudian dengan tekanan yang tinggi itu juga ada memberikan sirkulasi oksigen untuk tubuh kita. Sementara kalau ozon terapi tadi melalui darah, ya kelemahannya ya kalau misalnya tidak dilakukan dengan baik hiperbarik resikonya ya seperti meledak juga ada ya, seperti yang di rumah sakit angkatan laut. Operatornya tidak punya pengalaman yang baik, mesinnya juga mesin yang lama, resiko pasiennya bisa bahaya, ya. Dan apakah bisa? Yang mana yang lebih bagus? Kalau di Amerika, contohnya Bapak Ibu, terapi ozon itu tidak semua provinsi di Amerika atau state diakui atau dibolehkan terapi ozon, tetapi hiperbarik itu diokekan, ya, beberapa state. Jadi ozon dulu number one, baru hiperbarik. Jika memang di lokasinya tidak bisa ditemukan ozon terapi, ya mereka akan memilih hiperbarik. Tapi kalau bisa ada ini, ya lakukan ozon dulu, baru pilihan yang kedua hiperbarik. Itu dari pandangan saya. Oke. Okay. Oke, okay. setuju. Pertanyaannya, apakah menggunakan konvensional terapi bisa melakukan ozon? Yes, sudah, sudah dijawab bahwa High dose vitamin C dan terapi nutrisi, terapi makan, jus detox, semua makanan-makanan pola hidup sehat bisa dan harus berjalan bersamaan dengan terapi konvensional karena hasilnya pun akan lebih baik. Untuk saya CA ya, untuk breast cancer, ya, yes, sangat-sangat bisa tentunya, ya. Oke, okay. oke. Okay. Pikir apakah vitamin C kapan saya minum, vitamin C yang mana, vitamin C yang sifatnya kalau saya sarankan untuk dikonsumsi oral bentuknya liposomal. Karena dia ada lipid atau lemak yang membungkus sehingga dia membantu masuk ke dalam saluran pencernaannya itu lebih baik dibandingkan vitamin C yang normal. Oke, okay. liposomal daya serapnya 90% dalam tubuh kita dibandingkan tipe vitamin vitamin C yang lain di luar sana. So, kapan waktu yang tepat mengkonsumsi vitamin C? Karena dia larut di dalam air, memang disarankan setelah makan ya minum air bisa mengkonsumsi vitamin C. Oke. Okay. Oke, okay, apakah pertanyaannya, apakah setelah operasi dan kemo eh, masih boleh terapi vitamin C? Harus justru, harus ditutup, harus dicover lebih baik lagi dengan terapi high dose vitamin C jika memungkinkan aksesnya. Dan mungkin bukan hanya belas ribu, belas ribu adalah benchmark minimal. Kita bisa terapi sampai di atas puluh ribu, bahkan di Jerman sampai puluh ribu miligram kalau di Jerman ya. Oke, okay. apakah orang sehat perlu? Yes, orang sehat saya saat ini untuk pencegahan tentunya vitamin C boleh. Sangat disarankan juga. Mungkin seminggu sekali atau sebulan dua kali. ya Dan juga terapi ozon tergantung keperluannya apa. Darah tinggi kah? Atau kronik penyakit? Itu bisa dikonsultasikan. Jawabannya iya. Oke, okay. okay. bagaimana dengan G6PD rendah? Oke, okay, setuju. G6PD rendah itu adalah salah satu enzim yang memang ada di dalam tubuh kita pada saat dia rendah, dia lebih cenderung menyebabkan apa ya bleeding pada saat kita memberikan infus vitamin C yang tinggi. Itu sebabnya memang kalau kita sudah bermain di atas puluh ribu miligram, kita harus meminta pasien untuk cek di laboratorium G6PD-nya terlebih dahulu. Makanya perlu dipantau atau monitor oleh kita. Jika G6PD enzimnya baik, kita boleh dosisnya tinggi, lebih di atas puluh ribu. Jika tidak, kita hanya akan ada di dalam range belas ribu sampai di puluh ribu. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Oke, okay. harganya kembali lagi memang uh, vitamin C dosis tinggi ini rata-rata beberapa asuransi tidak cover, tapi saya dengar ada beberapa re revisi asuransi dari prudensial atau alliance, kalau tidak salah, mulai mengcover cover terapi-terapi uh, integratif atau functional ini. Jadi tolong di, uh, ditanyakan lagi dan nanti bisa dikontak pada saat acara ini. Ini sudah, sodium ascorbat jenis vitamin C-nya. Oke. Okay sangat diperlukan ya sudah dijawab tadi betul. Oke. Okay. Oh iya iya iya. Oh ini tadi sudah dijawab di Penang ya. Oke, okay, ada pertanyaan lagi yang mungkin berbeda apakah stem cell untuk pasien lebih baik mana? Terapius apakah stem cell saja? Oke. Okay. Sebenarnya vitamin C dan vitamin eh, vitamin C dosis tinggi dan ozon itu juga adalah terapi stem cell secara tidak langsung. Dia memberikan regenerasi sel, bukan stem cell yang dari umbilikort, ya, Tetapi sifatnya juga sama. Dia merangsang terjadinya stem cell atau sel-sel baru di dalam tubuh kita. Ya, kalau mau dibilang, pilih yang mana hmm, tergantung. Ya, kalau ada aksesnya, karena stem cell juga mahal, ya. Itu bukan hal yang murah untuk imunoterapi, dan stem cell eh, jadi tergantung kepada keputusannya masing-masing. Apakah orang yang oral vitamin C boleh uh, mengkonsumsi, uh, mengkonsumsi apa vitamin C high dose? Iya, yes, boleh dong, boleh. Seloda, ada yang mengkonsumsi oral seloda, tetap dia boleh bisa menerima infus vitamin C dosis tinggi. Sangat boleh. Apakah vitamin C mengganggu terapi uh, efektivitas oral? Tidak, dibuat jarak saja, karena sifat vitamin C itu mirip dengan kemo. Yang berbeda adalah dia tidak mematikan sel sehatnya, tapi kita akan melakukan terapinya di hari yang berbeda di hari kemonya. Itu aja ya. Atau mungkin kalau dia oral ya jamnya dibedakan, mungkin 6 sampai 8 jam. Apakah terapi ozon dan C mana yang lebih baik? Dua-duanya baik dan dua-duanya baik untuk kanker. Kalau memang ada akses venanya bagus, kita akan minta ozon dan C. Tapi kalau akses venanya kurang bagus, kita hanya fokus kepada vitamin C saja. Gula tidak boleh untuk penderita CA. Apakah semua makanan yang manis mengandung gula? Apakah nasi juga termasuk? Betul. Gula memang tidak baik. Kalau kita bicara gula rata-rata kan kita ngomongin uh, ada uh, karbo dari sumber karbohidrat biasanya uh, karbohidrat simple dan karbohidrat kompleks ya. Itu semua mengandung gula tetapi gulanya lebih banyak kepada natural sugar dari gula dari nasi. Yang paling tidak baik adalah turunan dari karbo-karbo itu, misalnya dari tepung ataupun dari mie itu yang memang harus dihindari gulanya, Bu ya nasi pun kalau boleh nasi merah atau nasi hitam ya bukan nasi putih mudah-mudahan bisa membantu apakah kita overdose enggak kita hampir tidak ada overdose vitamin C bahkan di Amerika dan di Jerman diberikan 100 ribu Mm, miligram vitamin C untuk diinfus banyak sekali. Kemarin yang COVID terselamatkan dengan infus high dose vitamin C. Pada saat COVID banyak, saya sembuhkan pasien-pasien COVID dengan infus high dose vitamin C yang dosisnya tinggi sekali. Intinya vitamin C itu tidak bisa untuk satu-satu penyakit. Memang khusus untuk kanker, dia bermain di atas dosis 15.000. Tapi apakah dosis di atas 15.000 itu baik untuk semua jenis penyakit? Hampir yes. Ini adalah terapi yang sangat efisien, efektif, dan murah, tetapi yang memang harus diperhatikan adalah kontraindikasinya orang hamil, tidak disarankan, kemudian orang yang memiliki enzim G6PD-nya yang rendah. Hanya itu saja, ya. Apakah vitamin C mengandung heavy metal? Tidak. Justru dengan ozon dan vitamin C adalah salah satu terapi sederhana untuk membantu pembersihan heavy metal. Dia mengikat logam berat. Terapi vitamin C, ozon terapi, dan juga kelasi. Ini salah satu treatment yang memang akan membantu untuk membersihkan heavy metal dalam tubuh kita. Oke? Okay? mudah-mudahan membantu. Oke. Okay. Oke, terima kasih Dr. Genti untuk malam hari ini dan juga sudah menjawabin banyak eh, pertanyaan. ya. Ini mungkin masih yang atau yang terakhir. Eh, saat ini saya sedang menjalani targeted, targeted terapi imunoterapi. Apa beda targeted terapi dengan infus vitamin C yang hanya menyasar sel kanker, tidak melusak sel yang sehat? Sebenarnya imunoterapi itu uh, dan target terapi dia berjalan, uh, saya sarankan tidak bersamaan dengan vitamin C ini. Dan harus bertanya kepada dokter yang bersangkutan juga. Tujuannya sama, tetapi karena target terapi itu pun berbeda-beda, saran saya selesaikan satu persatu. Karena itu pun sama imunoterapi. Ya. Vitamin C itu juga salah satu bentuk dari imunoterapi. Imunoterapi itu kan artinya terapi imun. Tetapi terapi imun yang banyak banget jenisnya. Ada imunoterapi stem cell, ada imunoterapi vitamin C, it's all together. Tapi kalau memang sedang fokus di target terapi atau stem cell, fokus on that, nanti setelah itu bisa ditambahkan dengan vitamin C high dose. Jadi selesaikan aja one by one. Apakah infus vitamin C bisa menaikkan likosid? Pada saat enggak. Pada saat kemoterapi leukosit cenderung menurun dan biasanya akan bagus akan ada suntikan namanya nepogen untuk menaikkan leukosit. Ya, saya in, in general ada tetapi tidak bermakna. Yang harus dilakukan harus diberikan injeksi leukosit. Ada khusus namanya nepogen atau yang mirip-mirip dan juga makan makan makanan tertentu dengan jus terapi akan meningkatkan semua sel-sel darah di dalam tubuhnya dengan lebih baik ya Tadi disebutkan kalau apa Sebelum terapi Vitamin C dosis tinggi uh, Perlu diketahui yang Enzim 6G 6G6PD oh, Akan diperiksa dulu ya, Itu akan diperiksa dulu jika Jika kita mau bermain di atas 30.000 ribu miligram Tetapi Range 15.000 sampai 30.000, most likely hampir 99% aman dan oke. Okay. ya. Yeah. So don't worry about that. Karena tidak semua orang punya akses juga untuk ngetes G6PD-nya. Tetapi kalau memang ini pasien cancer dan kita merencanakan untuk memberikan dosis di atas 30.000, pasti akan disarankan untuk cek G6PD-nya terlebih dahulu. Kalau kalau vitamin C liposomal yang diminum, baiknya pagi atau malam? Pagi, siang, malam butuh sekitar 3000, ribu, 2000 ribu sampai 4000 mg which is itu kalau satu kapsul yang 1000 berarti 3 sampai 4 kapsul atau yang sasetan gel itu 2 sampai 4 saset setiap harinya wow. ya. Kalau pasien uh, kanker ada mild leukopenia dan mild anemia, apakah ya. terapi Apakah bisa asam ya. uh, dan vitamin C membantu? Yes, sangat membantu, sangat sangat membantu untuk kondisi itu. Ya, semua pasien kanker setelah di kemio itu rata-rata semua sel darahnya itu jadi raportnya merah semua, anemia kemudian lekopeni itu semua rata-rata seperti itu pasien-pasien yang sedang di kemo. Nah biasanya akan ada terapi dari dokternya, diberikan suntikan nepogen, tapi setelah kemo 2-3 hari kita juga bisa di dengan infus vitamin C maupun ozon. Tentunya itu akan sangat membantu bersamaan jalannya. Oke, ya. Teman-teman karena segi waktu ya, kita akan berjumpa lagi hari Senin minggu depan. Jadi yang pertanyaannya belum terjawab, ikut lagi hari Senin minggu depan. Saya boleh kasih kontak saya ya Pak Jarot ya di sini ya. ya. Silakan, Bu Dokter. Ya, bisa, uh, bantuan. Saya bantuan. tadi sudah di post tapi bisa di post ulang. Oh, Jadi, oh, tadi sudah dokter. di post ya? Ya, sudah. Nah, enggak apa-apa. Oke, okay. uh, ini coba ya. Saya kok enggak ketemu, ya? Eh, nah, oke, okay. uh, sambil, sambil saya kasih kata-kata penutupan, nanti silakan di pos. Silakan, ya. silakan. Ya. Jadi, teman-teman, kita akan akhiri acara kita, ya. Uh, besok pagi tetap ada olah nafas pagi hari, ya. Tadi pagi saya. Saya liburkan, itu karena tadi malam, jam 11 malam, saya sudah tidur, saya biasa, saya jam 9 kalau tidak ada acara, sudah tidur, jam 11 malam, HP bunyi, ada berita dari Singapura, dari anak, perut sudah mulai-mules, jadi langsung tadi malam, jam 11 malam, cari tiket, baru tidur lagi jam 12, Pagi-pagi udah ke airport itu kenapa tadi pagi saya mendadak tadi malam jam sebelas setengah dua malam saya bikin pengumuman mendadak kalau olah nafas pagi hari uh, libur ya tapi besok walaupun saya di Singapura kita akan praktek uh, bersama uh, olah nafas pagi hari uh, jalan terus ya terus hari Rabu seperti Dewa Group, saudara pengumuman ya dengan Ibu Herianti Satiadi itu dari sisi uh, kita akan bahas bincang-bincang mengenai kesehatan mental, karena memang dari kesehatan mental, kalau nggak ditangani, tubuh yang membungkusnya akan ikut rusak juga. Bahkan tubuh yang rusak bisa disembuhkan juga dari aspek kesehatan mental. Maka kesembuhan itu holistik. Untuk dengan dokter Genti, kita akan ketemu lagi Senin depan, dan kalau teman-teman memang mau benar-benar lebih lanjut lagi, maka bisa ikut camp. Kita akan bikin camp untuk Penderita kanker ya bertiga saya pas Gunggung dan Dokter Genti, jadi olah nafasnya pun dari Mas Gunggung akan spesifik membahas yang cocok untuk ritme masing-masing kanker organ sebelah mana, karena Mas Gunggung mendalami ritme olah nafas di mana organ jantung apa penyudara atau paru-paru atau usus itu ritme Nafasnya berbeda, sedangkan dari saya nanti akan lebih ke pendekatan pola hati, olah pikir, olah rasa untuk kanker ya. Silahkan nanti saya akan post di WA grup pengumuman mengenai program coaching online dan sekaligus camp ya. Jadi ada ada ada ada pertemuan daratnya termasuk dengan Dokter Genti ya. Selamat malam, terima kasih Dokter, sampai jumpa lagi hari senin depan. Terima kasih banyak semuanya. Salam sehat. Salam sehat. Sampai jumpa lagi. Yang mau ikut besok pagi, kita ikut praktek pagi. Dan yang pertanyaan berhubungan dengan olah nafas, silakan ditanyakan waktu praktek bersama pagi hari. Saya stop bareng-bareng ya.